Abdullah Zaki bisa dibuka dulu nggak ininya maskernya saya belum belum ini, wah bener-bener pangling ini. Bentar saya reload dulu nih, recall dulu. Enggak kayaknya jarang terus. Iya iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak Abdullah Zaki bisa. Walaupun yep. di dunia maya ini. Uh, pertama saya ingin menanyakan seperti apa sih kesan yang dirasakan sama Abdullah Zaki selama di kelas IPS di Sipa ya kalau dulu nggak salah kelas sepuluhnya masih belum ada jurusan ya Iya. eh uh, jadi saya tuh Pak pindahan pas kelas 11-nya Oh antum ke kelas 11 ya ya baru oke. masuk kelas sebelas, langsung masuk IPS betul-betul oke seperti apa ya. kesan-pesan antum di kelas IPS Iya kalau dulu sih terutama sih yang, yang... Menganggap bekas banget sampai sekarang sih, gimana dulu selama di boardingnya gitu sih, Pak? Karena mau nggak mau, eh, uh, gagal pernah di boarding itu jadi landasan buat sampai sekarang. Itu beberapa hal masih pakai sampai sekarang. Masya Allah, ya. terus juga ya. pelajaran hmm. IPS karena emang dulu sih jatuhnya suka IPS sih, melihatnya. Hmm. Suka ekonomi, suka sejarah geografi. Oke, kita oke Oke, okay, setelah lulus dari SMA, seperti apa Kak Abdul Azaki menentukan jurusan kuliah? Jadi dulu pas milik jurusan itu, setelah diskas, setelah nyari tahu, dulu pas ASA dan PTN itu ngambil administrasinya bisnisnya Undip. Betul. Terus S2-nya, eh pilihan keduanya ekonomi Islam Undip, pilihan ketiganya ekonomi Islam di UPI, Bandung. Oke, okay. kita di? Uh, keterimanya Keterima pas SBM itu tak hmm. Jadi pas di sana, SBM kan? Di ekonomi Islamnya UPI sama kepada ekonomi Islam juga Oh gitu ya di UPI ya, ya, Allah, ya. Di UPI Bandung. Nah, Kebetulan sih itu emang jurusannya baru Terus mm -hmm. uh, Kalau dari segi peluang kerjanya Emang kan sebenarnya banyak kan Karena kan itu jatuhnya ilmu ekonomi Betul-betul jadi ketika lulus itu kita dapat gelarnya SE bukan SE SE ya. Ya, jadi masih masih masih luas lagi. Uh, uh, uh. Oh, Subhanallah, ya. Kalau nggak salah ada kakak angkatan antum yang di situ juga ya? Adrop Mandrop Pak. Siapa? siapa? Ahmad Robani. Heeh, uh, uh, benar Ahmad uh. Robani. benar benar benar. Dulu, ya. waktu ya. gue kampus, pernah ketemu soalnya sama beliau. Iya, dan itu banyak, apa namanya? Ada kelas juga, ada dua, ada bugar sama Wildan. Oh gitu, semangat lo ya. Iya, terus ini yang pas saya keluar, ini, baru masuk tahun kemarin. Ada satu lagi yang masuk, katanya. Hmm, siapa tuh? Aduh, gak apa, gak apa. Namanya kau udah kebau bawa ini, gak apa. Iya, <laughs> iya, iya, alhamdulillah. Oke, selama ya. mengikuti perkuliahan di UPI di jurusan ekonomi syariah, seperti apa pengalamannya? Suka dukanya lah, gitu ya. Uh, sup dukanya sih pertama karena emang jurusan baru ya, ya tata, jadi emang dari segi jejaring belum seberapa kuat terus mm -hmm. dari segi kurikulum peraturan juga belum seberapa jadi gitu dibandingkan dengan jurusan lain sih mm -hmm. cuman ya sukanya karena dulu kan saya aktif di organisasi ya mulai awalnya biasanya tahap satu tuh mulai dari kepanitiaan, mm -hmm. terus ke organisasi jurusan terus ke fakultas terus ke universitas jadi Ya dari situlah dapat banyak dijaring gitu loh termasuk dapat banyak peluang juga ya peluang pernah magang di sana di sini pernah nyobain program ini program itu dan ya dari situ jadi kayak ngasah soft skill kita juga gitu Oke okay, setelah lulus kuliah mm -hmm. uh, Bagaimana sih Kak Abdullah Zaki mencari kerja dulu dulu dulu ketika lulus tuh pikiran saya tuh kayak gini uh, pokoknya orang kuliah itu atar kuliah itu ada punya tiga pilihan pertama kerja, kedua lanjutin studi, ketiga ngelakuin hobinya dalam hmm. artian usaha entah ngedalamin apa gitu kan masing-masing terus akhirnya setelah banyak mikir-mikir saya pilih ke dunia kerja hmm. dulu itu pikiran saya itu pokoknya kerja itu kalau nggak masuk PNS kerja di swasta tapi harus program fast track akhirnya ya nyari peluang nyari peluang dan itu lumayan butuh effort maksudnya ya coba masukin lawan sana-sini sana-sini hmm. interview sana-sini agak lumayan meskipun memang jangka waktunya hanya dua bulan sih dari harus itu dapat kerja itu gimana ya, benar. itu benar-benar saat-saat yang menyakitkan lah bisa dibilang jadi support ya. uh, apa namanya ekonomi masih dari orang tua ya sama dua bulan ya tua. tapi terbatas itu Pak ya uh, ya waktu itu sih karena pikirnya ya hmm banyak lah banyak pertimbangan jadi kita harus pokoknya pikiran saya jatuh kedua itu fast track fast track swasta atau PNS di kementerian nggak boleh di daerah gitu dulu mikirnya kayak gitu ya hmm. alhamdulillah sekarang kita terima di fast yang perusahaan swasta hmm. apa itu kalau boleh tahu perusahaannya uh, PT dua kelinci pak kalau bapak tahu Oh, subhanallah dong ya ya kayak sukro ah, ah, kacang gitu ah, ah. kalau dua kelinci pasti ingat kacang ya ya yeah. di situ ya yeah. Sekarang sih kerja di bidang sales marketing, ya Pak. Oke, okay. uh, ya cuman di fast track juga bukan program yang enak sebenarnya, karena kita setiap bulan pindah, pindah, pindah, pindah tempat terus. Bentar, fast track di sini maksudnya bagaimana? Uh, jadi, kalau sekarang itu kan rata-rata setiap perusahaan swasta tuh udah punya program fast tracknya, kan Pak? Hmm. Bagi tiap-tiap divisinya, jadi yang fresh graduate gitu, kadang bisa langsung posisinya tinggi gitu. Oh gitu caranya ya. gimana itu uh, banyak di kalau misalnya apa, kalau mau nyari-nyari peluang itu rata-rata di tiap perusahaan itu udah ada websitenya kan mm -hmm. atau di portal pencari kerja atau di job street atau di mm -hmm. job fair itu banyak sih Rata-rata okay. sekarang setiap perusahaan udah buka peluangan itu untuk semua divisi ya mm -hmm. jadi oh, iya, mau iya. IPS mau IPA itu sekarang udah buat gitu loh mm -hmm. mau pabrik mau Office udah-udah udah ada program fast tracknya masing-masing Oke okay. iya iya ya. maksudnya fast track tuh kita langsung apa namanya melamar ke posisi tertentu gitu ya yeah. kasusnya kayak yang saya sekarang ini jalanin saya kan di bidang sales marketing ya Pak ya mm -hmm. gitu uh, jadi untuk saya waktu itu di training 8 bulan, Dipindah di pulau, antar pulau dipindah-pindah. Pindah sekarang udah ya, udah middle lah. gitu Oke, okay, uh, saat ini di apa? PT dua kelinci berarti ya? Yeah. Antum sudah merasakan nyaman gitu sampai uh, dalam benak antum. Ah, sudah, kayaknya cocok nih di sini gitu, tinggal mengejar karir di sini atau ada keinginan keluarga Jan nyari ke tempat lain. Uh, kalau kerja sih ketika dibilang nyaman sih kita malah nggak boleh kerasa nyaman sih Pak. Oh gitu. Iya, yeah, maksudnya karena kita tuh apa ya, ibaratnya kalau hidup tuh harus terus maju gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau untuk sekarang sih masih ada beberapa hal yang ingin saya kejar gitu loh. Hmm. Kalau boleh tahu apa itu, itu dari uh, entah itu dari segi posisi gitu, hmm. entah itu dari divisi? entah okay. itu dari perusahaan sendiri gitu kan mm -hmm. gitu. jadi ada beberapa hal yang emang masih sekarang saya kejar bisa dikatakan di antum kerja di sini belum final ya belum siap-siap mudahan cita-cita mm -hmm. atau rencana antum bisa Allah kabulkan insyaallah Amin, amin, amin. <laughs> amin. Oke <Okay. laughs> uh, terakhir nih terkait dengan rencana berkeluarga ya uh, kapan nikah atau jangan-jangan sudah nikah gitu kan <laughs> belum sih pak, jadi sekarang kan saya jadi perantau yeah. di, di tempat jauh lah di pulau seberang gitu, jadi untuk sekarang belum belum pikir ke situ sih gitu. karena emang ya tadi, baiknya karena ada yang ingin hal yang saya capai, dan itu butuh effort banyak sih sebenarnya mm -hmm. jadi belum kepikiran untuk ke hal itu oke, okay. belum ya, rencananya kapan? Di, di, di usia berapa? ya yeah, insya Allah sih kalau misalnya emang udah Maksudnya, udah jalannya, udah mulus gitu. Yang ini sih tahun depan. Oh, gitu ya? Tahun depan lebih cepat dari ke Amal ya. Alhamdulillah, iya, <tuh> ya, ya, ya. alhamdulillah. Ya, menuduhkan Allah, kabulkan segala cita-cita antum dan rencana antum. Ya, kalaupun nanti ditakdirkan menikah, menuduhkan, mendapatkan jodoh yang terbaik, yang soleha, yang cantik, yang kaya. Ah, pokoknya gitu ya. Mudah Oke. Allah. Nah. Oke, okay, uh, mohon menyampaikan pesan, gitu ya, buat adik kelasnya nih di Asyifa yang jurusan IPS, Betul. Mungkin pesan untuk teman-teman adik-adik ya, adik-adik hmm. IPS. Ya. Yeah. Uh, jadi pengalaman selama di Asyifa itu jadi pegangan hidup, gitu loh. Karena dunia luar itu nggak seindah yang dibayangin. Hmm. Dan kita tuh mau pada akhirnya kita ada dua pilihan mau terbawa arus atau kita ngelawan arus gitu aja. Oke. Okay. Jadi ya yang diajarin di asifa jangan pernah dilupain. Ya mm -hmm. kalaupun emang ya inti-intinya kadang lupa ya nggak masalah gitu. Yang penting kan kita dalam diri itu punya uh, hal yang harus kita jaga gitu loh buat, okay. di, buat diri kita sendiri. Oke. Okay. Amin sih pak. Siap siap terutama dalam hal eh, agama mungkin gitu ya iya iya karena ya saya pun sama kayak Fadil tadi meskipun kayak jurusan kita Islam tapi ya tetap aja namanya dunia luar tuh jauh lah dibandingkan dunia eh, boarding dulu apalagi iya, iya. sekarang bidang saya nih bidang sales gitu pak jadi bahkan udah udah jauh banget lah berarti 180 derajat Dengan dibanding hal-hal lainnya -hal masya allah ya. Ya, ya alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa uh, apa namanya sharing ya di pagi ini. Mudah Mudahan apa yang disampaikan antum bisa bermanfaat dunia akhirat dan menjadi jalan keberkahan tentunya ya. Ini sharing seperti ini kan wah, apa namanya uh, banyak hikmah gitu. Uh, Mudah-mudahan teman-teman adik kelas di sini bisa apa namanya? mendapatkan informasi dari pengalaman yang disampaikan dia gitu ya. Insya Allah bener enggak kapok ya ini bener-bener apanya volunteer ini <laughs> gitu ini nggak ngeganggu kerjaan juga kan ya apalagi libur di sana Sabtu uh, kalau saya kebetulan nggak libur Pak makanya tadi ke kantor dulu ini keluar dulu kantor kabur nanti oh, gitu. balik kantor lagi Oh gitu ya oh. Oke ya. Uh, Alhamdulillah Uh, saya jadi nggak enak nih ganggu pekerjaan nggak apa-apa gitu. kalau Sabtu sih kerjanya yang enggak seberapa ini sih. Oke okay, gitu ya Alhamdulillah. Ya subhanallah uh, saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dua alumni terbaik dari asyifan gitu kan uh, dan bisa sharing juga berkaitan dengan seperti apa dulu di sini dan bagaimana sekarang kondisinya di luar sana ya intinya dalam dunia karir gitu. Oke, okay, Kak Abdul Azaki, jazakallahu khairan ketsoran. Sekali lagi saya sampaikan dan mudah-mudahan antum tetap mendapatkan perlindungan Allah dan diberikan kesuksesan dunia akhirat ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima. Uh, insya Allah kita akhiri dulu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak kapok nanti ketika saya minta lagi, teman-teman. Ya, ya, Terima kasih banyak, jazakallah khairan ketsoran. Kita tutup dengan bacaan ya. alhamdulillah. Allahurabbil Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.